Welcome to my channel Rain Bubble. Oke okay guys, jadi hari ini kita mau bermain The simple lagi. Bukan bermain, tapi bakal aku kasih lihat yang palsu yaitu hospital yang kemarin saya nggak sempet karena terlalu panjang. Jadi ini kita bakal uh, aku bakal tunjukin hospitalnya seperti apa. Dan ini abang Liao lagi ngapain? Oh, you're so handsome. Yeah. <laughs> <Diaw. laughs> oke okay, ini liwa, dan ini uh, yang kalau yang gak tahu bisa lihat ke part 1 nya ya karena part 1 nya udah saya uh, ter.. apa tuh namanya? introduce semua NPC yang sudah saya bikin oke okay, jadi sekarang pura-pura aja kita mau ke hospital gitu guys <laughs> oke okay. jadi kita mau ke hospital guys kita mau beli potion karena hari ini aku mau ke uncle cap membunuh monster jadi guys di sini ada seperti goni atau apa ya aku nggak tahu ya. Terus di situ juga ada empat cangkir apa empat uh, mangkok obat herbal sih mungkin ya. Aku nggak tahu ya apa yang karena kurang jelas. Dan di sini ada dekorasi dekorasinya seperti lansehan dan tumbuh perescantikan. Uh, hospitalnya begitu juga ada lagi tirai jendela dari bambu guys yang kita lihat di harvest town oke okay. dan ada juga ini seperti apa namanya uh, jaruk mandarin dan disitu ada hong pao ang pao <laughs> ya yeah, paket right packet dan disitu ada um, kayak jen, bukan jendela pintu dar kain seperti orang-orang Jepang gitu guys ya disitu kan di tempat hospitalnya juga ada ini kan, nah sekarang kita masuk ke dalam dan kita mau beli potion halo halo, hello anybody here, oh ya mereka tadi di, udah di luar ya, hari ini hari Sabtu guys, jadi nggak ada buka hospitalnya <laughs> jadi nggak bisa beli potion deh, nggak bisa ke have lagi, oke jadi ini adalah tempat Uh, lemari barang-barang antik gitu guys di Harvest Town itu bentuknya persegi tapi di sini saya ganti aja ke uh, bulat karena di sini yang bulat ini lebih mirip dengan antik yang versi Chinese gitu ya jadi kita sesuaikan dengan buildingnya gitu oke okay? jadi dan saya taruh lagi beberapa barang keras di atasnya biar kelihatan lebih mirip dan sini juga ada satu tempat tidur dan ada nih guys tengkorak tapi tengkoraknya kok ambil ambilin bambu gitu guys <laughs> pernah gak ada lagi dan ada foto seperti organ tubuh atau apa ya tapi ini saya ganti aja sertifikat uh, jadikan sertifikat rumah sakit ini deh <laughs> oke okay. jadi di sini juga ada tempat tidur ada tempat uh, apa dua foto dan ada satu lagi alat apa namanya uh, aku nggak tahu gimana jelasin dan ini ada kotak-kotak untuk taruh obatnya gitu guys ya dan dekorasi-dekorasi ini untuk nimbang obat dan yang nggak ada baskus itu ya saya nggak punya jadi kita ganti aja sama dengan kalkulator <laughs> ya kalkulator lebih lebih cepat kan lebih gampang lagi kan hitungnya Kenapa pakai asbaskus Oke, okay, jadi ini kasir tempat kasir, jadi kita bisa beli obat gitu guys. Oke, okay, dan di sini ada uh, alarm clock dan tempat duduk untuk tamu yang datang membeli barang, tunggu-tunggu antri Ini ada lampu lantern yang agak mirip Cina gitu guys terus di sini guys yang kuping kasih lihat ini keren banget guys ini apa ini ada tom yum ini ada mooncake guys mooncake kue bulan wow kue bulan guys ada rasa apa <laughs> dan ada juga tepot sama teh Chinese ya Chinese tea oke okay, sini ada tempat vas bunga ada vas yang barang-barang antik itu. Oke, okay, dan di sini ada dua picture, dan picture yang ini aku tahu bacanya feng shui Dan yang sebelahnya ada tiga, itu bahasa Jepang, saya nggak tahu bahasa, bacaannya apa. Oke, okay? terus di sini juga ada "mortal" dan "penimbang". Ini ya, penimbang "herb". "Herb" itu apa? Obat ya, obat-obat alami gitu ya, ramuan Cina ya, ramuan Cina. Benar. Oke, okay, jadi sekarang kita naik ke atas karena ruangannya terlalu kecil tidak bisa ya karena itu kan gabungan dari orkes jadi terpaksa untuk ruangan uh, kamarnya mereka saya ganti di atas oke okay? jadi kita sekarang mau ke kamarnya Liau sama um, orang tuanya oke okay, jadi lewatnya sini oke okay, let's go. Jadi ini ada dua kamar, satu untuk orang tuanya, satu untuk Liau. Jadi sekarang kita mau lihat ke kamar Liau dulu ya guys ya. Oke, okay, let's go. Uh, by the way di sini ada yang kurang saya lupa, yaitu ada sto, apa namanya? Kursi kecil ya di lemarnya, di bawah lemarinya saya lupa. Dan ini di atasnya entah apa saya pun tau tahulah. Terus kenapa? Kenapa? Kenapa kulit sesuatu? Kenapa bukunya dibawa bawah? Apa kamu simpan rahasia apa liyau? <laughs> Supaya orang tidak ketahuan gitu guys. Ada lentennya dan ada juga guys dekorasi ini guys dekorasi uh, kipas ya dan ada vas bunga. Nah kipas dan ada juga dekorasi piring yang seperti harvest Ada tehnya. Dan ada lagi roti dan dua telur ini sarapan Liau mungkin mungkin aja guys ya. mungkin aja anggap aja iya gitu guys oke okay. jadi ini kamarnya abang Liau abang ganteng kita yang cool cool itu oke okay. beda sama office ya sama si Jim Jim berantakan banget. Oke, okay, sekarang ini lagi kita masuk ke orang tuanya, Liwa dan Li. Di Pongcing pongjing. Oke, okay, jadi ini tempat tidurnya di atasnya kan ada ini gambar ya sesuai dengan itulah. Di sini ada air conditioner guys, AC-nya. Nah, kalau di di Everstand, ada juga kan, ada lantainya di samping dua ada plan dan ini guys ada chinese tea yang saya taruh teapotnya ada tea kalau mereka taruhnya yang teacup itu ya tapi ini kan lebih ke, ke chinese jadi saya gantinya ke teapot ada frame gitu ada dua chair terus ada lagi uh, windows yang lebih ke chinese style gitu ya guys by the way saya juga taruh TV dan buku supaya bi mereka bisa membaca mereka bisa nonton TV karena The simple itu sangat perlu fun guys mereka itu mirip sama kita perlu makan perlu tidur perlu uh, bakar perlu mandi perlu fun ya mirip sama kita guys Oke sekarang kita naik ke atas kita mau lihat ada apa aja di atas Oke, okay, sebenarnya di atas nggak ada apa-apa, uh, tapi saya ingat ada dua jemuran obat. Nah, ini guys, jemuran obatnya nggak ketinggalan juga guys. Ha, ini guys, ini. <laughs> Oke, okay, jadi ini adalah uh, rumah sakitnya Harvest Town versi The Simple oke okay, itu aja kah belum masih ada guys masih ada masih ingat kan di belakangnya ada hmm, masih ada sesuatu deh kita langsung aja lihat ada apa aja ya Nah guys di sini ada jemuran obat jem, jem, jemuran ramuan obat Cina nah guys ini guys ini anggap aja itu ramuan obat cina ya oke okay. dan disitu ada satu kotak entah apa ya dan ditutupin dengan kain hijau gitu terus ada satu karung dan apa tapi yang saya taruh ini kopi <tuh> dan ini bisa lihat membaca flor itu tepung <tuh> oke okay, jadi ini cuma pemanis dekorasi tambahan aja dan di sini juga ada lagi Guys, yang untuk memasak obat itu dan ada kursi kecilnya, saya nggak lupa. Nah, ini guys, nah untuk masak obat itu, guys, dan kayu-kayu lek yang itu ya di bawah mejanya. Terus ada juga mangkok-mangkok untuk mem, mengisi obat, ya, mengisi obat, dan ada juga ramuan-ramuan uh, Cina, ya. Herbs, herbs Aduh, susah banget Tapi ini apa? Ini kayaknya roti prata papiza pizza, guys Wah, ternyata ada roti prata papiza pizza, guys, disini sini. <laughs> Aduh, parah banget nih Oke, jadi ini ada satu tong yang isinya air uh, Untuk cuci tangan, gosok gigi, gitu, guys, ya jadi itu berfungsi guys, benar-benar berfungsi bisa mencuci tangan dan ini ada stylenya saya bikin serupa Harvest Home, serupa Harvest Home ya. Miripnya agak ke Chinese style gitu. Sayang banget aku nggak punya uh, tempelan yang merah itu jadi saya ganti ganti lepas dengan dua foto ini. Foto, itu eh, kan foto. Gantungan inilah, gantungan gambar ya. Yang duanya ya. Oke jadi kalau di Harvestang nggak bisa masuk karena terkunci, tapi di sini saya benar-benar memerlukannya dan saya rasa ini sangat perlu karena di Simpo itu benar-benar perlu mandi guys, perlu itu boker guys ya, jadi terpaksa saya bikin ini jadi ruangan mandi bathroom gitu guys ya untuk mandi, untuk boker, untuk cuci tangan di boker untuk cuci tangan gosok gigi ini penting banget untuk The Simfo kalau di Harvestam itu mungkin mereka nggak perlu mandi kali ya tapi kalau The Simfo perlu mandi <tuh> itu sangat penting bagi mereka Oke? Okay? jadi bukan itu saja guys pasti ada yang pengen aku kasih lihat kalian tahu kan di, di hospital itu di bawahnya ada basement ya itu yang yang aku nggak lupa, oke? Okay. Jadi ini basementnya, guys. Kita turun ke basementnya. Bentar ya agak, ini agak susah. Ups, ups, ups. Oke, okay. susah banget, guys. Ini, nah, oke. Okay. Jadi ini ada pintunya untuk masuk uh, lewat basementnya gitu, guys. Nah, dan di sini banyak sekali potion kalian bisa beli life potion, defense potion, fishing potion, farming potion, apalagi damage potion. Ya, banyak sekali potion-potionnya. Oke, okay. <laughs> anggap-anggap aja gitu potion. Tapi memang itu potion guys, memang potion. Cuma potionnya cuma dekorasi, nggak nggak begitu fungsi guys. Dan disitu ada dua kertas dan ada bukunya, ada Ra, ra, untuk taruh apa taruh kosong kali ya dan ada juga dua das yang ini ya oke okay, jadi kira-kira begitu aja uh, Harvest Town the simple versi versi the simple versi Harvest Town um, Lee family dan Ortis family building ya yeah ini ya, jadi kalau kalian pingin lihat NPC yang saya bikin yang kemarin, kalian bisa nonton kembali di uh, versi pertama yaitu part 1, jadi ini yang part 2 jadi next, mungkin saya bakal bikin Andy Bar Andy Bar, ya oke, okay, thank you so much for watching, semoga kalian suka dengan videoku, jika ada yang salah, ada yang kurang mohon maaf, dan jangan lupa like dan subscribe-nya guys, share ke teman-teman yang lainnya, biar mereka juga bisa menonton Uh, videoku eh uh, harus sound the simple ya versi versi the simple ya gitulah jadi ini saja video kali ini Oke okay? thank you so much for watching jangan lupa komen below menurut kalian gimana dengan building buildingnya udah oke okay? udah mantap belum apa ada yang kurang ya yeah? Oke okay, thank you so much for watching and see you on next video bye